Oh, gak sih, aku tuh ya sampai nggak bisa makan pagi, siang, aku nggak bisa makan. Sayang nih pasti ama gue, ya. karena sayang. Bukan. Karena apa? duitnya nggak ada. Ya, <tuk> <tuk> <tuk> ini tinggalin lama ya udah cakep lucu lagi. Ya. Tapi kamu mah sekarang mah kamu mentang-mentang udah lama nggak ketemu aku kamu mencewek lain. Hah? Aku tuh nggak pernah menaruh hatiku tuh ke cewek lain. Oh, ye, ye. Kamu emang nggak pernah naruh hati kamu Cewek lain itu di Instagram kamu. Oh, nah, yang ini. mana? Coba buka Instagram kamu sekarang. Coba mana lihat. Sih? Ini dia. Nih, ini siapa? Hah? Ayo, Ayo. Ini efek ini. Filter. <laughs> efek filter ini. Filter ini. Bohong, kamu ma. Kamu valentine sama dia ya? Eh, harusnya kamu yang sadar diri. Kenapa? Kenapa aku ngelakuin ini? Karena aku pernah sakit juga sama kamu. Oh. Aku lakuin di belakang kamu, aku meng masih menghargai kamu, kamu lakuin depan aku! Eh, Rumi, cium kamu! Tahu nggak sih, gara-gara itu ya, uh -uh. gue sekarang kalau ke tempat arisan ibu-ibu, uh -uh. tuh ibu-ibu ngomong, eh pacarnya El, pacarnya El, gitu. kan. <laughs> sama, gue juga gitu, kalau ke tempat ibu-ibu nih, eh pembantunya Selin. <laughs> aku kan pengen kita kan nggak ada hubungan, kamu pengen banget ada hubungan sama aku. Mana sih? Jadi Cel, kamu selama ini nggak mau ada hubungan sama aku. Omongan kamu tuh nyakitin tau nggak sih? Sakit-sakit tapi enak. <tuk> kamu apaan sih Cel? Kamu diginin, kok makin mesra. Jadi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kamu tau nggak? Apa persamaan kamu sama Ijazah? Sama-sama harus dijaga sampai tua. <tuk> Di depan lo aja, Marcel, ngegombalin cewek lain. Ya, Hah? Pak. Bapak pikirin perasaan saya, Pak. Dia di depan saya, dia dicium cowok lain, Pak. Oh. Dia dicium L cuma satu episode. Orang nanya, Selin sekarang sama L ya? Sama Marcel, udah enam bulan lebih. Orang ada yang percaya. Karena emang sama L lebih realistis ya. Lu mencintai Selin itu seperti investasi sepatah hati yang sedang lu buat sendiri. Bener juga sih, Pak. <sum> Kalau gua jadi lu, Sel, lu harus pinang Selin dengan bismika, Allahumma ya wa bismika amut. Kenapa? Itu doa tidur uh. karena memiliki Selin buat lu tuh hanya mimpi. Selin uh. ini mencinta lu, mencintai lu tuh dalam diam. Diam-diam jalan sama yang lain, diam-diam <sum> meninggal. -diam <sum> Lagi Bi Gue bingung Mas Selin. Kenapa uh, maneh-mene mulu? Lu sebenarnya wanita project online sih? Yeah. Bisa ada nih, sales vitamin C. Yeah. <laughs> Yang di dipembenci. Tapi ya? pedes banget ya. Hah? Parah pedes sih. Maneh asli pedes banget ya. Tapi sebenarnya sepedes saya makanan di sini masih lebih pedas jari netizen Indonesia. Iya. <laughs> Benar. Jempolnya. Bener. Ini masih mending, Pak. Kemarin saya minum air, uh malah joget saya, Pak. Kok bisa? Ini nah, saya minum aerobik soalnya yeah. Tung, saya itu cuma mau jualan ayam aja. Kenapa? Tapi, karena saya nggak berani jualan lele. Kata orang, mm -hmm. lele itu mengandung zat-zat yang bikin orang kena kanker. benar nggak? Itu gak, mitos. Oh. mitos. Kalau belinya lele itu dari banyak uh, tempat pembuangan limbah itu baru memicu terjadinya kanker. Hmm. Tapi lele yang di Indonesia kan banyaknya kita dari penarapan ah. ya. Lele itu bagus ya karena mengandung omega 3 terutama oh, iya? untuk kesehatan jantung oh. Ya. Lele itu bagus karena mengandung proteinnya tinggi sekali untuk pertumbuhan anak-anak, untuk pertumbuhan otak itu sangat membantu. Kalau orang wanita hamil banyak makan lele juga proteinnya akan baik untuk dirinya dia dan janinnya yang dikandung. Jadi bahwa lele itu bisa memicu kanker kalau dia diambil dari daerah ya Pembuangan uh, limba, ya, um, ya. limbah Bukan hanya lele saja Ikan apapun kalau diambil Lama dari limba. yang banyaknya limbah Seperti misalnya dari Teluk Jakarta Kan tercemartu ya. Itu banyak mengandung uh, air raksa nah, ya, Emang itu pasti kan ada lalapan-lalapan hmm. lalapan-lalapan. Aku paling senang sama jengkol Nah katanya jengkol itu bagus Untuk orang yang kena kanker Bener nggak Fakta Jengkol itu meskipun dia itu mengandung asam jengkola Jadi orang-orang yang uh, sensitif ya bisa nanti nggak bisa kencing ya karena keracunan jengkol Tapi uh, kalau jengkol sebenarnya itu mengandung berbagai zat Ya, Seperti misalnya seratnya tinggi Sehingga bisa membantu mencegah kanker Terutama kanker oh. daripada usus besar oh. Kemudian jengkol juga mengandung FE atau zat besi Sehingga bagus untuk orang-orang anemia oh. Jengkol juga mengandung kalsium tinggi Sehingga bagus untuk pertumbuhan tulang oh. Kemudian jengkol juga banyak mengandung Vitamin C dan antioksidan <laughs> Sehingga dia juga bagus untuk uh, Kulit dan juga oh. uh, Pertumbuhan rambut Nah, nah itu kan nah, jengkol dong. tadi banyak mengandung dok Heeh, bapaknya siapa ini? ya?